Yunus ada jisalah tersilap dan tersalah tapi pada akhirnya ketika berada dalam tiga kegelapan gelap perut ikan gelap malam gelap lautan berada di dalam perut ikan di tengah malam gelap gulita, di dalam lautan apa kata Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka ibni kutu finallani berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap kepada kawan, kawan berlawang menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Satu-satunya yang tidak mengecewakan harapan.